No, no. Yeah, yeah. Jangan datang lagi kau bawa luka Satra goblok dengan kau punya cara Stop bermain baby dengan saya Baulas sini sana kau mau tipu siapa Tumuh udik, udik. Kau sampe sampai di mana? Udi Kau tuh siapa, baby? Jangan tipu lagi ya. Saya kau mau. Kau punya cara to stop buat diri yo. Saya bosan. Kau sahara pikap cara sikap kapicik kau bermain dengan orang lain. Stop kau micin sabar bumbu manis dalam kau pemulut mulut jangan sebut ini cinta kalau kau trauma, mau tulu cari fakla, Buat ya, semoga bahagia juga fakla yang buat seluka, jangan datang kembali Sutir harap lagi, muak ingat lagi Anggap sudah mati, ya yeah. Jangan datang lagi, kau bawa luka Satra goblok dengan kau punya cara Stop bermain, baby, dengan sah Pak ular sini sana, kau mau tipu siapa? Kudik-kudik, ya, yeah. kau tuh mau sampai di mana? Kudik-kudik, kau tuh mau tipu siapa? Jangan ngurikku Baby, bukan yang dulu. Sekarang beda tuh, ya. Yeah.